Berikut hasil pertandingan babak semifinal Indonesia Master 2021 Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya Dari Tunggal Putra, Kento Momota berhadapan dengan Cho Tien Chen Yang dimenangkan oleh Kento Momota Dengan skor 21-19 dan 21-11 Kemudian Tunggal yang kedua Kim Dambi Serikan berhadapan dengan Anders Atonsen yang mana pertandingan dimenangkan oleh Anders Atonsen dengan skor 21-14 dan 21-9. Dari Ganda Putra, Ganda Andalan Indonesia, Markus Fernaldi Gedeon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo berhasil melangkah ke babak final setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Ong Yusin dan Teo Eyi dalam 3 set. 18-21, 21-17 dan 21-11. Kemudian, Aroncia Sohoyik berhadapan dengan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, yang mana pertandingan dimenangkan oleh Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam 3 set. 21-18, 19-21 dan 21-17. Dari ganda campuran, Yuta Watanabe dan Arisa Higasino berhadapan dengan Tang Chun Man dan Se Ying Sweet, yang mana pertandingan dimenangkan oleh Tang Chun Man dan Se Ying Sweet dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-17. Kemudian, Decapul Puah Faranukroh, Sapsire Tai Ratanachai yang berhadapan dengan Pasangan asal Korea Ko Sung Hyun dan Om Hyo Won Yang mana pertandingan dimenangkan oleh pasangan Thailand Dalam dua set langsung 26-24 Dan 21-17 Dari ganda putri Nami Matsuyama Chiharu Sida, Yang berhadapan dengan Putita Supajirakul Sapsirei Thairatanachai Yang mana pertandingan dimenangkan oleh ganda Jepang Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dengan skor 22-24 21-17 dan 21-18 masih dari ganda putri Jung Naen yang berpasangan dengan Kim Hye Jong berhadapan dengan Kim So dan Kong Hyeong yang berhasil dimenangkan oleh pasangan Jung Naen dan Kim Hye Jong dengan skor 21-12 dan 21-18 dari tunggal putri Akane Yamaguchi berhasil melangkah ke babak final setelah mengalahkan Kusar Sindu dalam dua set langsung 21-13 dan 21-9. Dan An Se yang berhadapan dengan Petayapun Chaiwan berhasil dimenangkan oleh An Se dengan 21-16 dan 21-13.